Jadi Bapak-Ibu guru yang kemarin ikut tes pada tahap 1 dan tahap 2, ini Bapak-Ibu tidak usah galau dan risau. Karena hasil rapat dengan Komisi 10 DPR RI ini menyatakan bahwa peserta tahap 3 nanti dapat diikuti oleh peserta PPK tahap 1 dan 2 yang dinyatakan lulus passing grade. Tetapi dia tidak lulus formasi. Nah, untuk peserta tersebut nantinya akan diangkat menjadi guru dengan status aparatur sipil negara. <SILENGALAN> Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Apa kabar pagi ini? Saya berdoa semoga Bapak Ibu selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang... Hasil rapat RDP Komisi 10 dengan Kemendiput Ristek tentang peserta lulus passing grade tidak perlu lagi tes di PPK tahap 3 Bapak Ibu tentang bagaimana nasib kelanjutan pengangkatan P3K guru tahap 3 khususnya bagi Bapak Ibu guru yang kemarin sudah lulus passing grade tetapi belum memiliki formasi Bapak Ibu di tes tahap 1 dan tahap 2. Namun bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, silakan untuk menekan tombol subscribe, like dan komen agar Bapak Ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami Baik Bapak Ibu, langsung saja Informasi ini kami peroleh Dari sumber yang terpercaya Yaitu tentang hasil RDP Komisi 10 Yang menyatakan bahwa Peserta lulus passing grade Ini tidak perlu lagi tes di P3K tahap 3 Bapak. Jadi sangat membantu sekali Jika nanti ini betul-betul direalisasikan Nah informasinya seperti apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu simak Peserta yang lulus passing grade tidak perlu tes kembali. Nah, ini adalah hasil rapat Komisi 10 Bapak Ibu dengan Ristek Info penerimaan seleksi P3K Guru Tahap 3 dapat diikuti oleh peserta P3K Tahap 1 dan tahap 2 yang dinyatakan lulus passing grade dan tidak lulus Formasi untuk peserta yang lulus nantinya akan diangkat menjadi guru dengan status aparatur sipil negara atau ASN. Jadi, Bapak Ibu Guru yang kemarin ikut tes pada tahap satu dan tahap dua, ini Bapak Ibu tidak usah galau dan risau karena.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 akan diangkat menjadi guru dengan status aparatur sipil negara Jadi bagi Bapak Ibu guru yang kemarin sudah lulus passing grade Ini tidak usah risau Bapak Ibu Dijamin Bapak Ibu pasti nanti akan diangkat menjadi ASN Pada seleksi P3K tahap 3 Selanjutnya Bapak Ibu Adapun persyaratan peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi P3K Guru TAP 3 dikutip dari laman resmi SSCASN adalah sebagai berikut. Nah, jadi pesertanya ini siapa saja Bapak Ibu yang nanti bisa ikut di P3K TAP 3, yaitu. Peserta memilih formasi kembali di instansinya yang belum terisi Sesuai serdik atau kualifikasi pendidik yang bersangkutan Dan seluruh peserta dapat melamar di instansi lain Kemudian bagi peserta yang tidak lolos tahap 1 dan tahap 2 nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes tahap 1, tahap 2 dan 3. Lalu, kapan jadwal p guru untuk jabatan fungsional guru? Nah, untuk jadwal PT.KK 3 k guru tahap 3 ini kapan akan digelar Bapak Ibu? Nah, jadi sebelum nanti Bapak Ibu bisa melihat atau jadwalnya kapan akan diselenggarakan untuk tes P3K tahap 3 perlu Bapak Ibu ketahui nanti bagi Bapak Ibu yang kemarin belum lulus passing grade itu nanti di tes tahap 3 ini antara tes tahap 1 tahap 2 dan tahap 3 itu diambil nilai tertingginya Bapak Ibu nah Jikalau di tahap 3 Bapak Ibu nilainya kok rendah Belum mencapai passing grade Tetapi nilainya di ujian P3K yang tahap 2 kemarin tinggi Itu nanti diambil nilai yang tertinggi tahap 2 nya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu yang nantinya ikut tes tahap 3 ini nggak usah khawatir. Kemudian Bapak Ibu untuk jadwal P3K tahap 3 sendiri ini sedang dalam proses Bapak Ibu Jadi harapannya Bapak Ibu tetap sabar Perbanyak doa di sepertiga malam Jika mengacu pada jadwal yang dikeluarkan Kemendiput Putri Dikti P3K tahap 3 seharusnya digelar tak lama setelah tahap 2 berakhir namun sampai sekarang belum ada kepastian Kapan tahap 3 ini dilaksanakan Nah untuk jadwalnya Sampai saat ini Bapak Ibu belum ada kepastian Apalagi ini terbentur bulan Ramadan Kemungkinan Bapak Ibu nanti untuk tes 3 tahap 3 itu Akan diselenggarakan setelah hari raya Jadi sekali lagi Bapak Ibu harapannya untuk bersabar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini kabar terbarunya yang disampaikan melalui RDP Komisi 10 bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ses Dirjen GTK Kemendikbud yaitu Bapak Imam Sahrir Ibu Nunuk Suryani juga turut menyampaikan di instagramnya Bapak Ibu bahwa terkait dengan ujian P3K yang tahap 3 ini sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K Guru tahun 2022 nah ini Bu Nunuk menyampaikan bahwa sesuai informasi yang disampaikan di instagramnya bahwa nanti E, pendaftaran P3K tahap 3 tahun 2021 ini nanti kemungkinan dibersamakan dengan P3K tahun 2022. Nah, oleh karena itu sekali lagi bapak ibu mohon bersabar, pasti bapak ibu bisa diprioritaskan khususnya bagi bapak ibu guru honorer yang sudah lama mengabdi dan sudah terdata di dalam data dapodik kemudian Bapak Ibu bagi siapapun yang sudah lolos passing grade tahun 2021 nah ini tidak perlu khawatir nah dan tentu tidak perlu menempuh ujian lagi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari tiga tahun nah Pesan yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani, Bapak-Ibu. Tentunya nanti bagi Bapak-Ibu yang sudah lulus passing grade 1 dan 2, ini sudah tidak lagi menempuh ujian lagi. Artinya, nanti Bapak-Ibu pasti langsung diangkat sebagai ASN dan ditempatkan sesuai formasi yang ada nah menurut analisa saya Bapak Ibu kenapa kok sampai saat ini yang lulus passing grade belum dibuka di tahap 3 ini kemungkinan dari eh, kementerian pendidikan sendiri masih mendata Bapak Ibu jadi mana-mana sekolah-sekolah yang membutuhkan atau penambahan formasi Sehingga nanti Bapak Ibu yang lulus passing grade ini bisa ditempatkan Di sekolah-sekolah yang terdekat sesuai dengan daerah Bapak Ibu mengajar Sehingga sampai saat ini masih diadakan pendataan atau pemetaan penambahan formasi Untuk Bapak Ibu guru yang sudah lulus passing grade di tahap 1 dan tahap 2 Agar mereka bisa ditempatkan Sesuai formasi yang telah ditambahkan Nah informasi selanjutnya Bapak Ibu Ini Bapak Ibu juga jangan khawatir ya, Kami sedang menyiapkan skema yang terbaik Bapak Ibu jadi untuk para sahabat guru, sahabat hanya perlu bersabar dan selalu berdoa dan berpikir positif bahwa kami sedang bekerja. Tidak perlu berstatmen penuh kebencian dan negatif karena kami adalah rumah kalian, kami adalah orang tua kalian nah ini pesan bunuh yang terakhir bapak ibu bahwa di kementerian ini sudah menyiapkan skema terbaik bapak ibu sesuai dengan prioritas yang disampaikan oleh PKN eh, bahwa di tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi guru honorer bapak ibu nah oleh karena itu di tahun 2022 ini ini nanti batas akhir bahwa semua guru honorer akan diangkat menjadi ASN Bapak Ibu. Nah, sehingga Kementerian sudah menyiapkan skema yang terbaik buat Bapak Ibu ke depan nantinya seperti apa? Yang penting Bapak Ibu diharapkan untuk bersabar Bapak Ibu. Karena sabar ini adalah kunci yang paling tepat ketika bapak ibu di dalam masa penantian untuk menjadi ASN. Nah selain bapak ibu diharapkan untuk bersabar pesan bununu bapak ibu juga diharapkan selalu berdoa bapak ibu penting sekali bapak ibu karena dengan doa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan membukakan beberapa pintu rezeki, dan yang paling penting juga, Bapak Ibu selalu berpikiran positif karena eh, di Kementerian Pendidikan sedang bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu guru honorer. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, gak usah, tidak usah mengeluarkan statement penuh kebencian atau negatif kepada kemengdibut karena kemengdibut adalah rumah bapak ibu jadi eh, ibu nunuk Suryani dan bapak ibu yang ada di kementerian ini adalah orang tua bapak ibu semua sehingga selayaknya lah kepada rumah dan orang tua Janganlah penuh kebencian dan selalu berpikir negatif Bapak Ibu Kami semua sedih jika selalu begitu Dukunglah kami paling tidak dengan doa di sepertiga malam Nah ini adalah uh, harapan buruk kepada Bapak Ibu Guru Honorer Yang belum diterima atau belum lolos ASN P3K pada tahun 2021 yang terakhir adalah salam penuh cinta dari kami Untuk semua para sahabatku Ini adalah ujar umum Suryani Selaku Serjen GTK Nah demikian Bapak Ibu Pernyataan resmi hasil rapat dengan Jajar pendapat bersama DPR RI Komis 10 Tentang Ditjen GTK Semoga ini menjadi kabar yang baik untuk kita semua Demikian Bapak Ibu Informasi dari kami tentang Kelanjutan Tes P3K Tahap 3 Semoga nanti Bapak Ibu yang belum lolos Saya doakan segera lolos Agar diangkat menjadi ASN Di tahun 2022 Sekian dari kami Saya akhiri Wabillahi billahi walhidayah tawfiq wal hidayah wa riwa